Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ita Valentina di Guruku Gamer Belajar ngegame belajar Gimana kabar kalian? Apakah kalian masih baik-baik saja di rumah bersama keluarga saat masa PPKM? Maybe apakah saat aku upload uh, video ini masih terjadi broadcast kesehatan dan lain sebagainya? Masih ingin tetap dengar dari kalian? Komen di bawah ya Kabar kalian gimana hari ini Komen di bawah Hari ini kita akan meneruskan petualangan romansa kita di Adorable House Apakah kalian siap untuk menjadi istri yang baik hari ini? <laughs> Aku memainkan ini di hadapan kalian para siswaku Ya, yeah. gak apa-apa untuk... Belajar ya, oh, belajar tidak, Ibu. Tidak ada edukasi di sini. Iya, <laughs> memang tidak ada edukasi, <laughs> tapi tidak. Eh, gamenya gameplaynya, sorry, sorry. Gameplay-nya cukup safe untuk ya, dimainkan secara casual dan lain sebagainya. Dan hari ini, bagi kalian yang pingin-pingin request atau mabar atau apapun, kalian bisa kunjungi email di bawah ini, yo di sini ojo sungkan ojo sungkan tetap menggunakan bahasa yang sopan dan santuy tapi ojo sungkan-sungkan juga ngono ya suantai. pokoknya buh pengen main ini deh email ini yo nih email ini dan untuk kalian yang belum melihat episode sebelumnya dari Adorable Home Adorable Adorable Home Adorable House <laughs> Adorable Home kalian bisa cek di cards yang ada di sini terima kasih yo entah di bagian manapun di video ini nanti kita kasih cards, pokoknya aku lupa <laughs> Pokoknya di sini, alright? Di sini, di sini, di sini Dan apakah hari ini kita bisa berhasil menata rumah kita menjadi sangat indah Merawat kucing kita menjadi baik dan rapi dan bersih si meongku ya? Dan apakah kita bisa menyambut pasangan kita dengan baik Hari ini kita saksikan bersama-sama Let's begin! Aku penasaran ya, hari ini kita akan menjadi istri yang bagaimana <tentunya>, Tentunya harus tetap menyenangkan ya Tentunya harus tetap menyenangkan Mengurusi rumah dan tetap bersih Dan furniturnya tetap lucu-lucu Oke, okay, kita sampai di depan Would you like to try a, a different look? Hmm, kayaknya enggak ya, kita akan meneruskan cerita kita di karakter yang sama dengan cowok cewek yang sama dan perabotan yang sama. Oke, okay? maybe later. Wow, rumah kita uh, seasonnya berubah ya. Udah lama nggak main ah, <laughs> Oke, okay, push, push, oh push, Snow? Iya, Snow ada di bawah tangga. Nanti aja kita rawat Snow. Kita lihat karakter kita dulu. Lagi ngapain di teras rumah? Skoy. Hai, Feli! Long time no see Kamu lagi ngapain deh teras? Oh, nggak bisa dibenar-bener Oke, okay. uh, kalau kita pencet TV, apa yang akan terjadi? We'll see Oh, iklan ya Want to have more luck? Uh, love ya, mungkin ya Lihat iklan untuk dapatkan, oke, okay. nanti saja kalau kepepet <laughs> Oke, okay, aku penasaran. Katanya game ini tuh ada lantai 2-nya dan di lantai 2 kita ada bedroom. Ah, apakah kita sudah boleh ke lantai 2? Halo? Halo anyone? Really? Felly? Masih belum boleh ke lantai 2 dong. Oke, okay, so satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah merawat snow maybe. Kita mulai merawat snow mungkin ya. Oke. Okay. Oh, Snow mangkok makanannya kan udah kita isi di episode sebelumnya dan sekarang dia membalas kita dengan sarang heo. Hmm, accept a love. Of course. Oh, kita nambah love-nya jadi 52. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, interesting. Terus, terus, terus, terus. Snow butuh mandi kayaknya. Udah lama nggak kita mandiin. Apa kita akan merawat kucing sekarang? Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat ya Oke, okay, kita mandiin dulu Oke, okay, mandiin dulu Ice snow, mandi Ya, oke Tetap Gimana? Kemarin, lupa caranya Caranya Oke, okay. oh, gak boleh panas Oh, yaai Dedot, kita gagal uh, Try again mungkin ya, try again Oke okay lihat iklan dulu untuk try again baiklah saya nunggu nunggu nunggu nunggu nunggu iya kan gamenya gratis jadi aku lupa cara mainnya gimana karena apa kak main rek wali kalau wajah ya, ya, ya, mari apa pelajaran gak di review mana terus lupa lupaiku loh wes oke okay, okay, cukup oke okay, ready nah ini panas kan se se cara nurun Suh, mm, cara nurunin suhunya gimana Oh di detail oke okay, oke okay, oke okay, kedinginan snow kamu iya oke okay, snow snow ya kamu bisa yuk mm. nggak bisa dong is snow lari-lari mulu Oke okay, kita coba lagi Nothing happens. Detail ya, detail. Sampai ijo baru mandiin Snow. Snow sensitif ya, belakangan ya. Snow, ya Bun. Hmm, nggak bisa nih guys, Gak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Gak bisa, nggak bisa. Gak bisa, gak bisa. Dia nih anak ya? Ya ngambek dia. <_an> Tapi untungnya kita nggak kehilangan sesuatu ya. Ya udah deh, ya udah. Ntar dulu Snow. I will be back. Uh, ini benar-benar cuma satu ini aja deh. Oh, masih di lock ya? Kita masih berputar-putar di ruang tamu. Oke, okay, oke, okay. uh, oke. Okay. No, sepertinya Baiklah lah. Say, hidungku gatel. Oke, okay, I'm back. Oh, uh, untuk mengunlock harus mempunyai 3000 hati dan aku akan mengumpulkan selamanya untuk seperti itu ya. Apakah uh, recommend, Recommended kalau kita main pakai mod? <laughs> Biar bisa banyak gitu loh hatinya. Kita bisa explore petualangan-petualangan dengan waktu yang singkat. Komen di bawah ya, Rek. Apakah aku harus menginstal mod atau enggak? Vote mungkin di bawah, komen di bawah. Hah, suwe, tolong... tolong ewe It's a huge time Apa? It's a long, long time ago Ya <laughs> Yaweslah, kamu tak kasih makan dulu, -dulu Hmm, Waduh, aduh, Oh, paling mahal 35, ya uh, try fish, maybe? Ya Yaweslah, try fish Katanya, baca-baca uh, komen dan google, ya, tentunya kalau makanan yang kita pilih untuk kucing kita dan pasangan kita dalam game ini mahal Itu uh, baliknya itu akan lebih banyak reward yang kita dapatkan atau love yang kita dapatkan akan semakin banyak Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Ini bener-bener gak bisa diapapain nih Sungguh nih Kita bisa beli perabotan Begin uh, Anything Ah, ha, hah iya sepertinya Mod disarankan ya. Hihihihihihi. <laughs> ya masalah next time, next time di episode selanjutnya mungkin. Oke, okay, kita akan balik ke anak ini. <laughs> uh, ini, ini gimana caranya? Oke, okay. pur. Oke, okay. good job, good job. Kita dapat satu hati. Oke, dua hati. Ah, oh, Oalah, oh, ah, Oke tiga hati. Jangan gerak-gerak Snow. ah, ah, lagi ah, lagi ah, lagi aduh penentuan Apakah kita ah, ah, atau hati ah, lagi loh Satu lagi Oke, okay, oke. Okay. Ya ampun ini kerudungku agak maju-maju ini gimana Oke. Okay, oke we're back kamu jangan nakal-nakal ya Snow Snow Snow oke okay. oke okay. good good kitty good kitty good kitty good kitty good kitty hmm tak double ya oke okay. Lihat iklan lagi. Kalau lihat iklan, menang. Lihat iklan ya, iklan terus. Iya, game gratis soalnya. Oke, okay, we're back. Maybe uh, kita masih punya dua hal yang bisa dilakukan dengan Snow Cut nails. Maybe oke, okay, Cut nails. Oke, okay, we got one, two. 3 4 5 5 Oke oke oke Separuh lagi Separuh lagi Oke okay. Separuh lagi Jangan sampai kita kecakar Snow Be a good kitty Good kitty Oke okay. Perfect without anyone hurt <laughs> Oke okay. Lihat iklan lagi Nah tinggal satu hal lagi Tricky banget nih Mandiin si Snow Snow Nakal kamu ya, gak mau mandi Jangan gitu dong Biar kamu jadi uh, meong cantik kamu Mandi Oke Oke Oke, good girl Good girl, kamu Kamu jangan kesini waktu panas Good girl, stabil Kepanasan Memang aku tidak akan membandingkan kucingnya Apalagi kucingnya virtual It's so, so hard to do Rek, kalian yang punya kucing di rumah Apakah memang benar sesulit itu untuk membandingkan Ini, apa Anabul ini Komen di bawah, yo Sulit deh, virtual eh. It's so, it's so hard to do Oke, okay, we're back Kita tidak akan menyerah dengan kamus, no. Bentar, bentar, bentar, bentar suhunya dibenerin dulu su airnya dibenerin dulu showernya diangkat Sh hmm, kamu jangan ke sini kalau suhunya belum benar oke okay. hmm, belum apa apa dapat cakaran sini sudah sudah hmm. Hmm. udah diam aja mungkin ya mungkin diam aja di tengah kita gak usah ngikutin snow oke okay. sini sini sini kiri kiri kiri kiri kiri kiri nggak nggak bisa ya harus gerak nih Waduh, airnya Oke okay. Oke, okay, airnya Oke okay. Oke, okay, good job, kurang satu airnya Oke okay. Oke okay. Akhirnya okay. kurang satu Finally Snow Selesai mandi Oke okay. Oke okay. Apalagi nih, oke okay, Hati kita sudah 506 Oke okay. eh uh, Bedroom 4000 dong Yang murah-murah gitu nggak ada tah 3000 dong Wah ini alamat godaan mod Kitchen 3000 Bathroom 4000 Hei Ada yang lagi mandi sore Baiklah Alright kita belum bisa buka apa-apa, nih, guys. Jadinya, oh ya, bukannya kemarin itu, ya, apa namanya? Kan, kita nggak sendirian. Tuh, tinggal di sini. Nah, itu kemana satunya? Itu Feli, satunya kemana? Feli, cemewamu, ialah sendirian. Kita di rumah home alone, ya. wes kita akan membeli perabotan, kah? Oke. Okay. See guys aku sumpah penasaran Le aku harus pakai mod ya boleh uh, tak jeda bentar nanti aku kembali dengan versi mod le. aku penasaran apa sih keuntungan kalau kita pakai mod Soalnya kita pakai cara manual untuk mem oh, untuk mendapatkan 3000 hati atau 4000 hati itu sangat-sangat lama karena kita tidak punya waktu sebanyak itu mungkin tak coba pakai mod saya wait a second! Okay. Jadi, aku pingin disclaimer dulu untuk kita semuanya biar sama-sama enak untuk kedepannya. Jadi, gini, mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak menyetujui penggunaan mod di dalam game. Pun nanti kurang seru dan nanti kurang greget gitu untuk kita achieve sesuatu dan lain sebagainya. Tapi, gini kita main ini itu nggak akan selamanya main ini, Rek. Kan masih ada list entry yang lain nih. Maksudnya daftar antri yang lain nih. Dan untuk uh, kayak membuat waktu menjadi efektif atau menghemat waktu supaya kita bisa explore petualangan kita yang lainnya di game yang lainnya. So, I decide to do this. Gitu dan bagi kalian yang tidak menyukai penggunaan mod dalam game atau apapun itu karena mungkin bagi uh, pendapat kalian pribadi it's like a cheating, uh, curang dan lain sebagainya. It's up to you. Jadi terserah kalian. Bukan saya tidak menghormati uh, keputus apa ya? Uh, apa sih karena nih mindset kalian seperti itu tidak. Uh, saya sepenuhnya menghargai itu, jadi wujud menghargai saya untuk pendapat kalian yang seperti itu adalah mungkin kalian bisa skip gameplay kita di adorable home gitu, tapi bagi kalian yang sudah oke, okay, mungkin benar uh, kita satu visi, bu, uh, mungkin efektif waktu dan lain sebagainya, oke. Okay dan aku menerima mod dan lain sebagainya. Kalian berhak untuk stay tune di sini. So, kita akan nikmati gameplay ini sama-sama. Deal? Oke. Okay. Oke, okay. aman ya. Aman ya. Cukup paham kan disclaimer Oke, okay. oke okay, oke. Okay. Let's begin. start. Oke. Okay. Baiklah, baiklah, baiklah. Nah kita kembali lagi ke gameplay kita yang mana kita udah mendapatkan mungkin saat ini ya nilainya 7.700 an love karena uh, kita melakukan beberapa hal di balik layar yang mungkin tidak bisa saya tayangkan. Tapi gini, uh, ruang tamu kita udah saya rombak sedikit mungkin ya, uh, karena harus install ulang dan lain sebagainya. Sudah saya mainin sampai ya. Layar yang bisa kalian lihat saat ini Aduh, roda beli petrek. Maaf, maaf, maaf, maaf Oke, okay, jadi jika kalian melihat Beberapa perubahan Di ruang tamu kita tercinta ini ya memang saya melakukan beberapa perubahan Akibat Instal ulang dan lain sebagainya itu So, kita lanjutkan permainan kita uh, Hari ini Kita Sedang apa ya, musim Vali, musimnya apa Valley? Kita tahu musim itu dari mana sih, aku lupa Ah ini, ini, ini Kita masih ada di musim panas hari kelima gitu. Dan kita tadi nambah baru sofa yang biru ini Terus meja ini Pingin tak kemas biru-biru-biru biru semuanya Oh iya, dan aku tadi beli tangga Dan aku beli tangga, tadi mana tanggaku? Snow, kamu jangan nakal ya, sih Tadi kayaknya eh, aku beli tangga deh. Uh, tangga, tangga, tangga. Tangga. Mana tadi aku beli tangga deh kayaknya. Oh, ini ini ini. Oke. Okay. Do you want to place it? Yes. Of course. Nah. Dan kita juga beli AC tadi. Kita beli AC biar Si Feli dan Alex tidak kedinginan. Eh, tidak kedinginan, tidak kepanasan. Mari di Aku Belibet ngomongnya Baiklah AC nya enaknya taruh mana re? Cek kita bisa keterak gitu loh uh, Dengan baik dan benar Mungkin dek sini be ya Apa kita akan meletakkannya dengan baik? Nah dek situ ayo Payungnya kita pindah tempat Gitu ayo Yes Payungnya kita pindah tempat Di sini Yes Of course Baiklah dan mungkin perjanjiannya adalah satu episode karena kita kan udah pakai aksesnya mod ya satu episode kita buka satu ruangan jadi kita nggak buka semuanya dalam satu episode no tapi kita buka satu ruangan setiap satu episodenya dan kita explore barang-barang apa yang bisa kita dapatkan di sini barangnya lucu-lucu soalnya serius oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. kita lanjutkan nah tatanan rumah seperti ini adalah mencerminkan kurang lebih uh, impian kore <laughs> oh ya, dan si Alex udah pergi kerja ya kayak, kayak yang kalian lihat di episode 1 nah sekarang waktunya kita buka satu ruangan ya, seperti janji kita barusan yaitu apa nih, bedroom maybe buat tempat tidurnya ya oh bentar bentar bentar Oke okay, kita sampai di sini lagi ini ada tulisannya yo more room will become available uh, ruangan akan menjadi available tersedia ketika kamu meng apa ya, unlock Membuka satu ruang Demi ruang gitu, jadi yang pertama Kita buka bukan bedroom, ternyata Menurut ketentuan di sini ya Karena kita mungkin ikut Sistemnya mod dan lain sebagainya Dan itu adalah Garden, yuk kita periksa kebun kita Kayak apa, let's pick it Oh, fireflies Kunang-kunang Tap on the flying fireflies To catch them, oke okay, kita coba ya Mana nih Wey, kita dapat satu-satu Oke okay, lanjut, lanjut kita dapat dua Tiga Ada lagi, ada lagi Ayo, fair flies Come on, coming out, coming out Keluar, keluar, keluar, keluar. Udah habis ya, fair flies-nya Oke, okay, mungkin kita akan bisa Menghias uh, kebun kita, maybe Di musim panas ini We'll see, we'll see uh ya ampun barang barangnya itu loh sangat-sangat memanjakan mata kalian tahu oh my god rek kalian pingin pele yang mana kalau dapet rumah kosong terus kalian harus membeli perabotan dan menghias kebunnya sekalian kalian pingin menghias rumah itu seperti apa komen di bawah yo mungkin ada item-item yang pingin kalian dapetin komen di bawah oke okay. let's back to the game flowers, plan Lek aku, aku ingin uh, rumah belakangku itu dihiasi dengan pohon-pohon yang rindang mana nih pohon-pohon yang rindang banyan tree hmm. banyan apa cherry ya tapi, tapi se lek di Indonesia banyan ini kisah aku nggak ada apa mana pandaan, enggak ada yang paling deket dengan pandaan itu ini Cemara ini mana mana, cemara iki. Kita beli cemara mungkin ya. Yes. Terus garden chair, ya ampun, menyenangkan sekali. Wih garden chairnya. Oke, okay. karena aku kepingin rumahku bernuansa biru putih dan cozy, ya, bukan casual. Ternyata namanya cozy, nyaman. Aku pengen beli Grey hanging chair. Oke, okay, yes Terus Apa nih, garden mats Untuk, oh, untuk piknik Oh my God. Untuk piknik Steri night mat Of course, why not Why not Oke, okay, garden light Nya Please, yang gimana ya Waduh Bagus, bagus bingung dah gua gimana nih British, wooden, ancient, mm, Baroque Japanese, hollow hmm. mungkin mungkin aku akan beli ini stone road lamp karena uh, memberikan vibes tenang mungkin ya oke okay, stone road lamps yes statue Punya apa nih, stay itu? Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, keindahan ya, silver cup. Kayaknya eh, aku nggak mau pasang stay apapun di kebunku. Wow, nest salah, Nest, ya, sarang honeycomb. Nggak, aku nggak mau mengundang tawon. Mungkin ini aja, painted bird. Yes. Amusement, uh, uh, uh, uh, uh, <laughs> semakin kategorinya turun ya, semakin amazing barang-barangnya. Oke, okay? wah, of course, Terry Night 10, yes, of course. Terus, uh, Yellow Sea yes. Terus, swing, swing maybe, no, nggak deh Sisa oke, okay. trampolin trampolin uh, yes, yang biru, of course. Next, garden facilities. Wow, wow, sumur so ya. Yeah. Hmm, aku gak pingin sumur sing biasa-biasa. Aku pingin Japanese watering karena orang Jepang bilang, "Yo, ini mau menurut googling dan lain sebagainya kalau..." Uh, Fountain, mereka bermodal seperti ini dekat sekali dengan ketenangan jiwa. Cari nenguno, wes aku karena kepingin tenang yo jiwaku yo. Nanti Alex gak boleh mulai ya, Feli. Wes Japanese watering. Next, large facility. Kano bola berenang dong. Iceland dong. Ya apa kira? Ya apa kira? Aduh. Pilihannya antara pond, Zen Garden, atau pool. Ayo, pilih singgih dia yo, pilih singgih Karena iki Sunny yo si aneh yo, si, si apa? Musim panas. Biarlah, pool lah, pool saya. Jadi swimming, swimming. Jadi swimming, swimming kok. Oke, okay? of course. Nanti kalau kita pingin berubah guys, kita rubah aja. Alright, Alright, Alright. Kita hias sekarang. Main. Garden, Garden. Oke. Okay. Tendanya. Tendanya di mana ya? Di sini aja, di sini. oke. Terus. Uh, hanging chair deket pintu. Ha -ha. Terus. Japones watering itu di area mana yo? Jangan itu pingin tak taruh kolam di area situ, di area sini. Uh. Terus ini bird shelter boleh? Oke, okay. oke okay, masuk di situ lokasi nih Nightmare lek mana yo? Di sini maybe. Lah lek like pool sih kita lihat dulu. Uh. Oh gitu, jadi kita pilih salah satu ya Sen Area Nah, pohon kita, pohon kita, pohon kita Biar, oh ini sudah ada pohon, berarti di sekitar sini, oke okay. Terus stone, lem Di area mana yuk, sini maybe ha -ha. Terus, itu tidak, thick grass Biar di sini aja, kelihatan rimbun terus sisau trampolin apakah masih perlu masih bisa kali ya jangan-jangan lompat-lompatan di situ di sini aja oke okay. mungkin terakhir sisaunya belum bisa kita pasang baiklah baiklah baiklah nah sekarang uh, kebun kita udah bagus nih ini apa oh bisa dinyalain oh baik baik baik baiklah baiklah baiklah, baiklah. Oke, kita kembali ke ruang tamu dulu. Karena kebun kita udah beres, sekarang waktunya kita menata persediaan makanan untuk Feli dan Alex. Tentunya, yuk langsung cus ke dapur mana? Dapur, dapur, dapur. Oh, ke, ke toko dapur dulu ya? Food and Box, main course. Like aku. Aku pingin milih makanan yang bernutrisi tinggi buat Alex Apa ya? ikan, ayam, lem Tapi dia kan kerja, takutnya nanti terlalu kenyang uh, Pizza jangan dulu Mungkin ini, fried fish Yes Terus side dishnya Yang masih enak dimakan, tapi tidak terlalu membuat kenyang dan berteman dengan apa tadi yang kita pilih, ikan hmm. salad. Uh, salad, yo Salad sayur, Alex. Cekak sembelit, oke. Okay, terus, dessert, dessert jangan yang terlalu manis, tapi masih enak untuk dimakan. Tiramisu, tiramisu kan dari coklat ya, dari coklat mungkin masih bisa toleran untuk semuanya. Tiramisu, yes. Bentuknya sekarang, nah, lucu-lucu sekali. Kita pilih yang neko-chan oke. Okay. Nah, cats. Oh iya, kita kan. Uh, katanya ya di googling kita tuh bisa adopted banyak kucing di sini gitu, kita kan punya si snow nih, kita bisa buka kotak-kotak kotak-kotak lainnya untuk punya banyak cats, apa kita coba satu box tiap episode oke, okay. yang mana nih mana nih, kayak mister gif coba, hmm, ini ini, ini. mo yes, ah My god, this so cute. Moka. Moka kita dapat rasa moka eh bukan, bukan namanya moka. Hai Moka. Moka. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin kita bisa mandiin Moka habis ini ya. Oke, okay, kita snow, snow. Snow. Oke, okay, kita madin snow. Oh iya, yeah, tempat untuk eh uh, Mangkoknya Sisno di mana ya? Oh ini, ini, ini. Oh ini Moka. Moka makan ikan kering ya, refill deh. Biar kamu kenyang Moka. Pertanyaan selanjutnya Moka di mana? Moka, halo Moka. Jangan hilang-hilang kamu ya. Cukup Snow aja yang bandel. Kamu jangan. saya kita lihat apakah dia di kebun Moka Kita rawat moka ya Oke Sini moka Tak pupuk dulu Oke Kita toil-toil moka dulu ya Oke Got it Moka Moka Moka enggak Nggak nyakaran kan Kayak si Snow, kan Oke Oke kece Kece-kece-kece-kece. Moka Agak susah ya Moka, agak... oke okay, good job. Oke okay, good job. Oke okay, good job, good job. Good job. Karena kita punya mount, jadi kita nggak perlu lihat iklan, thank you. Di sisi lain aku bahagia. Oke, oke, oke. accept aja. Kayak biasanya aja. Oke. Okay. Moka, kamu masih ada dua aktivitas rutin yang harus dilakukan. Potong kuku dulu ya, Moka. Nanti Snow juga kayak gitu kok. Oke, okay, Moka Jangan nakal kayak Sisno ya. I'm <tose> oh, sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Oke okay, ya. Oke. Okay. Mm. Alamat sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Steady, steady. Steady, steady. Ha, kamu jangan gerak-gerak ter. Hmm. Oke, okay, traction ya. Oke, okay, kita akan coba potong kukunya si Moka lagi. Oke, okay, satu, dua, tiga, empat, lima. Good job, separo, Oke, okay, enam. 7, 8, 9, Elok, Moka. Moka. Moka. dengan upaya yang sangat-sangat keras. Oke, terakhir mandi ya Moka, mandi ya. Oke, okay, mandiin Moka Mandiin Snow aja udah kayak gitu rasanya Nih Sini Suhunya sudah bener ini Suhunya sudah bener ada rancang khusus untuk kucing kayak kamu Moka Dirancang khusus Khusus ini Khusus ini Khusus ini Sungguhan Sini Aduh Sini, sini, sini Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Good, good kiri, oke. Okay. Moka nggak terlalu rewel ya hari ini. Thank you, thank you Moka. Entah Snow kayak gimana ini habis ini. I don't know. Oke. Okay. <gasps> anu sakit. <laughs> oke, okay, kita akan merawat Snow. Dipuk-puk dulu ya Biar jinak Snow Ya ampun Snow Snow Ya ya mungkin kita yang terlalu kasar Snow Oke okay, Good kitty Sepertinya Snow membenci kita ya Sepertinya Snow memang membenci kita <laughs> uh, Try again kamu nakal, nggak mau ditowel-towel, mandi dulu es. Mandi dulu es air Nih suhunya khusus khusus untuk kucing kayak kamu, Snow. Tadi mau kau udah selesai mandi, kamu jangan nakal ya. Sini, oke, okay. oke okay, so far so good, so far so good, so far so good. Snow, let's go oke okay. sidaknya ini anak mau mandi ya oke okay. sidaknya ini anak mau mandi selanjutnya potong kuku dulu snow biar kamu kalau nyakar nggak sakit-sakit ah mm. <tuh> sakit kecakar mana nih nggak kepotong-potong Oke, okay, satu dua, jangan gerak-gerak. Snow sakit, kecakar itu tiga, empat, hmm. lima, enam. Ayo, aduh! Tuh, aku nggak bisa Snow. Jangan gerak-gerak Susah aku motongnya Berapa, kurang kurang dua Snow. Habis ini selesai kamu boleh main lagi Punya kucing gini amat ya Sabar Sabar Sabar Kucing ninja satu ini Oke, okay, here we back, here we back, here we go. With say say. Aduh, karena gara satu kucing aku jadi meledot meledot. Cek, cek, tak kena nose. Entar snow, wait a minute. Oke, okay, kita di sini lagi. Oke, okay, satu, dua, tiga. Awas, kena tangannya Snow nanti Aku yang dicakar lagi Oke, empat Lima, separuh ya Oke Snow, tangan satunya mana sayang Sakit kecakar ya Satu Dua Oke, kok susah Snow Jangan gerak-gerak sayang Oke, tinggal dua. Oke, tinggal satu. Habis ini boleh main lagi, ya? Ya, sini, sini, sini, Bunda. Potongin tangannya, eh, kukunya sini. Oke, boleh main. Snow, boleh main. Habis ini <tuh> merawat. Kebersihan rumah dan orang-orang yang ada di dalamnya Memang tidak mudah ya kawan ya. Baiklah Baiklah Oke okay. So Itu tadi keseharian kita Untuk merawat rumah kita Dan merawat kucing-kucing kita Tersayang ya Sekarang nambah satu lagi Masalah kita <laughs> Kucing-kucing ini kadang nyakaran, tapi nggak apa-apa. Sebagai pecinta kucing, memang harus merawat mereka dengan sepenuh hati, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, bagi kalian yang menikmati video ini, Silahkan klik tombol like-nya. Kalau kalian mungkin ya merasa ini bukan gaya saya, bu. Gaya saya nggak secasual ini, bu. Oke, okay, kalian bisa leave ke gameplay yang lainnya. It's okay, it's up to you. Kita masih punya game-game menarik lainnya yang bisa kalian cek di playlist dan di channel ini apapun bisa kalian lihat selama kalian tidak menonton video ini lebih dari 60 menit untuk kesehatan mata kita bersama. So, thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan jangan lupa untuk mentorehkan komentar ya biar saya tahu siapa aja yang menikmati game kali ini, so till the next video, see you and ciao dadah dadah, dadah, dadah -da, da -da. jangan lupa get belajar ya jangan lupa, jangan nge-game aja, belajar juga oke, okay, makanya nge-game eh, ya bu? jargonnya kita belajar, nge-game belajar Pelajari nomor sici, nge-game nomor lo belajar mana, ya so ta ta ra ta ta ta